Ini sebuah kisah, bukan sebuah penyesalan ataupun sebuah kebodohan Tapi sebuah pelajaran bahwa kita tidak boleh menyanyiakan waktu Aku dan sebuah penyanyian waktu yang begitu membuatku merasa merugi Ketidaksadaran diri dan ketidakdewasaan diri pada diriku yang dulu membuatku kini mengerti bahwa begitu banyak mimpi, cita-cita, dan harapan yang kini hanya menjadi sebuah bayangan. Dulu aku begitu tidak menyadari apa kemauan hati. Begitu banyak memutuskan Sesuatu hal Tanpa berpikir panjang Dan bodohnya lagi Aku tak pernah menekuni Apa yang sebenarnya aku inginkan Banyak hal yang membuatku merasa Ternyata Waktuku sia-sia ya Aku udah 20-an tahun loh Tapi hidupku gini kini aja Lalu Aku harus apa? Mau jadi apa aku di masa depan? Dan gini aku mempertanyakan, mengkhawatirkan kegelisahan tentang masa depan. Hanya karena aku menya-nyiakan beberapa waktuku aku cari sekunda ini. Aku harus memulainya dari awal, lalu dari mana? Tetapi bukannya aku belum gagal, dan aku tak perlu memulainya dari awal. Aku hanya perlu memperbaiki puing-puing hidupku, mengevaluasi mimpi, dan mencari opsi baru, membuka hati, memberanikan diri. Pikir panjang mencoba menemukan diriku yang baru mencoba melakukan hal-hal baik berteman dengan orang-orang baik dan mempertanyakan kembali pilihan tapi sabar semua butuh proses ini saatnya untuk berpikir lebih dalam sekali lagi Aku tidak memulainya dari awal Hanya memperbaiki Tapi Semuanya seolah terulang kembali Aku bertemu dengan orang-orang baik Bertemu dengan orang-orang yang bisa membuatku menggapai anganku Angan yang dulu aku sia-siakan Ternyata aku tidak kehilangan itu kawan aku hanya perlu memperbaiki menata kembali puing-puing hidupku agar seperti semula ya Tuhan terima kasih atas jalan yang kau beri kini aku takkan menyanyikan lagi apapun itu Terima kasih juga untuk sang waktu yang kini menggiringku untuk selalu berpikir lebih dewasa. Dan untukmu yang kini sedang terpuruk, ayo bangkit kawan, kita selesaikan satu persatu. Kita perbaiki semuanya kembali. Semua hanya tentang waktu. Pasti akan ada satu happy ending yang tersisa untukmu